dengan case apa ya, aku bosen nih dengan case yang gini, gini aja apakah ada cara lain ya selain case custom atau mungkin ada variasi yang lain yang bisa aku pakai di saat pandemi gini, yang murah meriah tentunya nah congratulations buat kalian yang berharap Gimana caranya untuk merubah casing yang lama menjadi seperti baru? Kali ini aku akan bahas tentang case lagi, ya. Dan kan pasti udah tahu kan, di bawah ada playlist tentang case, tentang apapun video yang pernah kubuat buat. Kan bisa tonton video-video cashku yang lain di link deskripsi di bawah, kan bisa klik dan kan bisa tonton secara gratis. Oke, okay. habis ini aku akan bahas tentang cara menghilangkan gambarnya dengan apaan kimia yang tentunya murah bisa kalian dapatkan di toko bangunan terdekat atau store-store yang mungkin menjualnya ya kan bisa cari di online shop juga harganya sangat terjangkau nah mari kita mulai sekarang tutorialnya guys nah ada beberapa peralatan nih yang kalian perlukan yang nomor satu adalah sikat gigi seperti ini guys karena lembut ya bahannya, jadi kalian bisa pakai seperti aku ini atau kalian bisa beli kuas yang ukuran kecil seperti yang aku beli kali ini nah, mereknya adalah iguana guys merek gak penting ya, kalian bisa beli berbagai merek di toko bangunan terdekat kalian selanjutnya yang paling penting nih, nah ini adalah obat yang paling penting kali ini FIP paint remover kalian bisa dapatkan di toko pengobatan terdekat kalian dan kalian hanya perlu menyisikan uang sekitar 20 sampai 30 ribu rupiah aja untuk membeli obat seperti ini. untuk aturan pakainya kalian bisa cek di bagian belakangnya dan tinggal tiru sesuai aturan pakainya ya. untuk pemakaiannya kalian nggak boleh pegang secara langsung ya karena ini adalah bahan kimia yang berbahaya untuk tangan dan untuk kulit yang lainnya jika sudah terlanjur kena akan terasa gatal guys di bagian tangan kalian atau bagian kulit manapun yang terkena obat ini dianjurkan kalian langsung bersihkan dengan air lalu bilas hingga bersih bekas obatnya tersebut agar tidak menular ke kulit-kulit yang lain lanjut kita akan mulai prakteknya siapkan sikat giginya yang tadi ya lalu kalian siapkan bahan media yang mau dihilangkan gambarnya aku pakai yang ini ingat saat menyentuh jangan pakai tangan ya karena ini obat keras pakai sikat gigi ini aja guys pertama-tama kalian celupkan sedikit dulu guys lalu kalian poleskan perlahan ke medianya pastikan sampai merata penuh full hingga menutupi semua gambar yang kalian ingin hapus jadi nanti kita tinggal nunggu hasilnya kita bisa lihat setelah ini Tuh kan kan bisa lihat sendiri hasilnya kayak gitu guys. Kayak seperti melepuh ya karena panas karena ini obat keras banget. Setelah seperti ini kita tinggal tunggu aja sekitar 15 menit. Sudah cukup untuk melihat hasil akhirnya nanti dan kita akan lihat proses selanjutnya setelah ini. Oke. Okay? tuh lihat catnya mulai ngelupas guys kalian bisa lihat sendiri kan kalau udah seperti ini kita tinggal siapkan alat pengerok atau ya kalian bisa mungkin pakai alat-alat yang keras ya tapi nggak sampai melukai sisi casingnya karena ini kan nanti bisa dipakai lagi ya jadi aku memilih pakai ini aku selaputin pakai kain semacam besi gitu nah kalian bisa lihat sendiri jadi aman lah nanti nggak bakal terkores sisi case-nya. jadi bisa dipakai lagi nantinya oke okay? kalian bisa diri caraku ini atau kalian bisa pakai alat-alat yang lain yang menurut kalian bisa berfungsi dengan baik oke okay? nah beginilah aku contohin ya cara menghilangkannya secara perlahan-lahan nih guys nah nanti bisa terkelupas sendiri jadi kayak semacam apa ya kayak komedo lah ya. Kalau kalian suka membersihkan wajah kalian. Jadi enak banget kok, seru ngelakuin kayak gini. nah beginilah hasilnya guys setelah aku bersihkan ya yes, pakai alat tadi nah kayak gini ini kurang bersih ya jadi kita bisa tambahkan lagi aku saranin ya kalian pakai ini sedikit aja jangan sampai tebal-tebal karena nanti takutnya bisa merusak bagian case nya guys karena ini obat keras banget jadi bisa melunakkan apapun yang berbentuk plastik jadi harap diperhatikan waktu proses kali ini ya guys untuk proses kali ini sebenarnya nggak boleh langsung digosok kayak gini ya guys karena ini aku bereksperimen kali pertamanya jadi ini buat pengalaman buat kalian untuk next time jika kedua kali kalian ingin mengasih obatnya kalian tunggu aja 15 menit lagi seperti yang proses pertama dilakukan tadi biar hasil kalian lebih sempurna dan lebih bagus Nah beginilah hasilnya guys. Kalian bisa lihat sendiri hasilnya lumayan bagus lah. Tapi agak cacat di bagian tengahnya karena aku terburu-buru menggosoknya terlalu keras ya guys. Sebetulnya kita harus menunggu dulu setelah diberi obatnya. Tapi berhubung ini eksperimen, jadi ya nggak apa-apalah. Yang terpenting kalian jangan meniru yang jelek-jeleknya. Kalian bisa ambil yang baik-baiknya aja ya. Oke. Okay? Untuk lanjutan dari video ini, aku mau buat custom case untuk Ya orang yang tersayang lah Karena dia bosen dengan case nya Jadi aku kasih case yang baru Tapi dari bahan yang Aku udah hilangin gambar sebelumnya Jadi bisa dipakai lagi Nantikan video terbarunya ya Kalian stay tune terus di channel aku Salam share is care